Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020. Pertama kita akan mengambil kartu support energi kepada kategori kartu kesehatan, Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada kategori keuangan Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada kategori karir dan pekerjaan Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi kepada kategori Kesehatan Jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang mempersingkat suatu ramalan zodiak. Aquarius di bulan Juni tahun 2020 Di sini kita sudah mendapatkan kartunya dan saatnya kita membuka dan membacakannya dan untuk kesehatan seorang Aquarius adalah Ace of Swords secara umumnya Ace of Swords itu diartikan permulaan ataupun ingin memulai kesehatan yang baru di bulan Juni tahun 2020 Kesehatan Aquarius di bulan sebelumnya sangat jatuh ataupun daun sehingga di bulan Juni nanti seorang Aquarius akan memulai kesehatan dan akan mengontrol kembali kesehatannya di bulan Juni tahun 2020 untuk kategori kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energi tentang kesehatannya yang didapatkan adalah Page of Pentacle Secara umumnya, face open tackle itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Seorang aquarius ingin memulai kesehatan yang baru dan ingin mengkontrol kembali kesehatannya agar lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dan didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Seorang anak tersebut akan memberikan dukungan dan support kepada seorang aquarius agar aquarius lebih menjaga kesehatannya di bulan Juni tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Hermit Secara umumnya The Hermit diartikan mencari ketenangan diri. Jadi jika dengan kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Aquarius di sini kelihatan, seorang Aquarius ingin memulai mengkontrol kesehatannya agar lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dengan mendapat dukungan support energi dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun. Dan The di sini menunjukkan bahwasanya ketenangan seorang Aquarius ia dapatkan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan itu akan menunjang kesehatannya lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Juni dan kartunya adalah nine of pentacles ataupun 9 koin. Secara umumnya nine of pentacles itu diartikan kondisi berkecukupan ataupun keuangan yang berada di kondisi tidak berkekurangan serta pendapatan akan lebih bagus dibanding pengeluaran. Dan di sini juga menggambarkan bahwa seorang Aquarius akan berhasil melakukan suatu pekerjaan ataupun setiap pekerjaan yang ia lakukan setiap usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil jadi untuk seorang Aquarius di bulan Juni tahun 2020 keuangannya semakin meningkat dan keuangannya akan meningkat sehingga di sini usaha apapun yang ia lakukan akan membuahkan hasil dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang dewasa ataupun seorang wanita yang sudah mapan pikirannya jadi di sini seorang Aquarius keuangannya akan sangat baik di bulan Juni tahun 2020 mengalami peningkatan dan mengalami kestabilan dan keuangan Aquarius di bulan Juni tahun 2020 itu didukung penuh oleh seorang pasangan sehingga keuangannya akan semakin terkontrol di bulan Juni tahun 2020 dan jika dari kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius di sini kelihatan keuangan seorang Aquarius meningkat di bulan Juni tahun 2020 dengan dukungan dari seorang pasangan dan The Hermit sini menandakan bahwasannya ketenangan akan dialami oleh seorang Aquarius di dalam kategori keuangan itu dikarenakan pasangan ikut ambil serta dan ikut mensupport keuangan seorang Aquarius sehingga Aquarius akan berada di posisi yang tenang mengenai keuangannya dan untuk karir seorang Aquarius di bulan Juni adalah six of one ataupun enam tongkat secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan ataupun karir yang berada di puncak serta bisnis dan usaha sedang berada di puncak jadi untuk karir seorang Aquarius di bulan Juni nanti karirnya akan semakin melijit ataupun semakin meningkat di bulan Juni dengan usaha-usaha yang ia lakukan dan pantang menyerah Di sini kelihatan seorang Aquarius jatuh bangun dalam membangun suatu usaha dan usahanya akan berhasil di bulan Juni tahun 2020 yang menunjang keuangan karir pekerjaannya akan lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020 dan untuk super energi yang ia dapatkan adalah naik of Cup secara umumnya naik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun jadi disini karir pekerjaan ataupun usaha seorang serta bisnis seorang Aquarius akan berhasil di bulan Juni tahun 2020 dengan kondisi yang didukung oleh seorang yang usianya tidak lebih dari 30 tahun Seseorang tersebut akan mendukung penuh dan memberikan support serta motivasi yang tinggi Agar Aquarius lebih bagus lagi dan lebih giat lagi untuk meningkatkan karir dan kerjanya di bulan Juni tahun 2020 Dan jika The Hermit kita gabungkan dengan kartu karya seorang Aquarius Di sini kelihatan karir Aquarius berada di puncak ataupun mengalami peningkatan di bulan Juni tahun 2020 Dengan dukungan oleh seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 30 dan disini seorang pemuda tersebut akan memberikan ketenangan dan solusi kepada seorang Aquarius di bulan Juni untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2020. Selanjutnya kita ke kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Juni dan kartunya adalah Seven of Cup ataupun 7 Piala secara umumnya Seven of Cup itu diartikan memiliki banyak keinginan ataupun memiliki hasrat keinginan yang melebihi dari satu jadi untuk asmara seorang Aquarius di bulan Juni nanti seorang Aquarius memiliki keinginan untuk memiliki lebih dari satu pasangan sehingga ia akan memilih memilah serta mencari lagi pasangan di luar dari pasangannya yang saat ini dan ini terjadi dikarenakan seorang Aquarius mengalami peningkatan karir keuangan yang meningkat serta kesehatan yang akan meningkat di bulan Juni tahun 2020 sehingga di kategori asmara ia ingin mencari ataupun berusaha serta mencari kesempatan untuk mendapatkan seseorang yang ia inginkan untuk dijadikan pasangan namun di sini seorang Aquarius hanya ingin memiliki hasrat namun di sini ia belum menemukan seseorang yang dijadikan pasangan di luar dari pasangannya yang lain di bulan Juni tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Page of One Secara umumnya, Page of One itu diartikan Seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Jadi sini kelihatan bahwasanya Hubungan asmara seorang Aquarius ingin memiliki Lebih dari satu pasaran di bulan Juni nanti Namun, Page of One adalah Seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun Itu akan menghambat langkahnya dan Aquarius akan menimbang serta memikirkan kembali untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu di bulan Juni tahun 2020 of di sini memberikan dukungan agar Aquarius berhenti dan memikirkan kembali hubungan asmaranya di bulan Juni tahun 2020 dan jika The Hermit kita gabungkan dengan hubungan asmara Aquarius Aquarius ingin memiliki banyak pasangan ataupun ingin memiliki pasangan lain di bulan Juni tahun 2020 dan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun akan menghentikan langkahnya sehingga di sini mengartikan ketenangan diri seorang Aquarius untuk mengambil kesimpulan ataupun mengambil jalan terhadap hubungan asmaranya akan berhasil di bulan Juni tahun 2020 dengan tidak melakukan perselingkuhan kepada pasangannya dan untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di sini berada di angka 1895 76 dan 69 jadi di sini kita lihat bahwasannya Aquarius di bulan Juni tahun 2020 itu didukung oleh seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun dan dengan disini artinya seorang Aquarius akan mengambil kesimpulan ataupun mengambil suatu solusi dengan memikirkannya secara tenang ataupun ingin memiliki ketenangan di bulan Juni tahun 2020 di satu sisi semua pekerjaan dan karirnya akan berhasil